Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Dinda Permatasari dari kelas D atau kuliah Psikologi Sosial 2 Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkah laku prososial Saya akan menjelaskan apa itu definisi tingkah laku prososial Aspek-aspek apa saja pada tingkah laku prososial Dan faktor-faktor pada tingkah laku prososial yang pertama, yaitu pengertian tingkah laku prososial. Perilaku prososial adalah sebagai suatu tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk memberi pertolongan bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan dan dapat menguntungkan bagi orang yang ditolong tersebut. Selanjutnya, Pengertian tingkah laku prososial menurut para ahli, yang pertama menurut Eisenberg dan Musen, yaitu tingkah laku prososial sebagai prososial behavior refers to voluntary action that are intended to help or benefit another individual or group of individuals. Bahwa perilaku sosial adalah tindakan sukarela yang mengacu pada tindakan sukarela yang dimaksudkan untuk membantu atau menguntungkan individu atau kelompok individu lain. Yang kedua, menurut Baron dan Brian yaitu perilaku prososial merupakan segala tindakan apapun yang menguntungkan orang lain. Secara umum, istilah ini diaplikasikan pada tindakan yang tidak menyediakan keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut dan bahkan mungkin mengandung derajat risiko tertentu. Yang ketiga, menurut Kartini Kartono yaitu perilaku prososial adalah suatu perilaku sosial yang menguntungkan bagi orang yang ditolong dan di dalamnya terdapat beberapa unsur kebersamaan, kerjasama, kooperatif, dan altruisme. Yang keempat, menurut Sandrok, perilaku prososial adalah tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri, membantu orang lain, dan menunjukkan empati. Perilaku prososial mencakup tindakan membantu teman sekelas, termasuk membantu orang lain untuk bergabung dalam kelompok, mendukung teman sekelas yang dikucilkan, dan menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain, sehingga perilaku prososial merupakan tanda-tanda penyesuaian yang positif. Selanjutnya, menurut Sears, yaitu perilaku prososial sebagai tingkah laku yang menguntungkan orang lain. Yang terakhir menurut Sarwono dan mainarno yaitu tingkah laku menolong atau yang dapat dikenal dengan perilaku prososial adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan maksud memberikan pertolongan kepada orang lain dan tidak memberikan manfaat bagi orang yang memberikan pertolongan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek perilaku prososial. Eisenberg dan Musen menyatakan aspek-aspek dari perilaku prososial antara lain, yaitu yang pertama berbagi, kesediaan berbagi perasaan dengan orang lain baik dalam suasana suka maupun duka, berbagi dilakukan apabila penerima menunjukkan kesukaan sebelum ada tindakan melalui dukungan verbal dan fisik. Yang kedua, kerjasama Kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain demi tercapainya suatu tujuan Kerjasama biasanya mencakup hal-hal yang paling menguntungkan, saling memberi, saling menolong, dan menenangkan Yang ketiga, kejujuran Yaitu suatu bentuk perilaku yang dilakukan dengan perkataan yang benar adanya Dengan keadaan sesungguhnya tanpa menambahkan atau mengurangi informasi yang ada yang keempat, menyumbang, yaitu suatu tindakan di mana seseorang dapat memberikan suatu barang dalam bentuk material kepada orang lain berdasarkan permintaan ataupun kegiatan dan kejadian yang membutuhkan. Yang kelima, yaitu kedermawanan, yaitu suatu perilaku yang dilakukan atas dasar kesadaran diri sendiri dan menunjukkan rasa kemanusiaan karena telah memberikan sebagai hartanya kepada sekelompok individu lain yang membutuhkan Yang keenam, menolong Kesediaan untuk menolong orang lain yang sedang dalam kesusahan Menolong meliputi, membantu orang lain, memberi informasi, menawarkan bantuan kepada orang lain Atau melakukan sesuatu yang menunjang keberlangsungannya kegiatan orang lain Yang ketujuh, mempertimbangkan kesejahteraan individu lain yaitu memberikan sarana untuk individu lain dengan tujuan memberikan kemudahan dalam semua urusannya, serta memiliki rasa peduli terhadap individu lain dengan cara mau mendengarkan masalah yang diceritakan individu lain tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor perilaku prososial menurut staf yaitu yang pertama self gain yaitu harapan seseorang untuk memperoleh atau menghindari kehilangan sesuatu misalnya ingin mendapatkan pengakuan Pujian atau takut dikucilkan yang kedua, personal value and norms yaitu adanya nilai-nilai dan norma sosial yang diinterasikan oleh individu selama mengalami sosialisasi dan sebagian nilai-nilai serta norma tersebut berkaitan dengan tindakan prososial seperti berkewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan serta adanya norma timbal balik yang ketiga yaitu empati, yaitu kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Kemampuan untuk empati ini erat kaitannya dengan pengambilan peran. Jadi, prasyarat untuk melakukan empati, individu harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengambilan peran. Sekian penjelasan dari saya mengenai tingkah laku prososial, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.